Ayo nuradang gedung, kita, ayo hari sekali, sama kan, Halo parnah Jadi Gitu ya. <Man> Jadi <San> Bikin yang gini terus minimal 40. adik Moal bebes kudu aya, nah itu udah moal magi, moal sakitu. Ya, ya, Mau melopat orang mat, mau melopat orang melna. Yun. Enggak menang jangan mau buat.